para penguasa atau khalifah itu memiliki keistimewaan, yaitu pada saat mereka berkuasa, semua unsur umat Islam bersatu membaikatnya atau mendukungnya. Empat, indikasi yang lebih penting, pada saat mereka berkuasa, agama menjadi maju dan merupakan masa keemasan bagi kemajuan dan kejayaan Islam. Bahkan dalam satu riwayat, diredaksikan mani'ah, yaitu negara yang kuat, berdaulat, dan terbebas dari rongrongan pihak luar. Sedangkan dalam riwayat lain disebutkan sebagai kekuasaan yang tidak akan goyah oleh permusuhan dari orang-orang yang melawan mereka. Sebuah pernyataan yang sama substansinya dengan pernyataan sebelumnya. Dalam redaksi lain disebutkan agama ini akan terus berjaya. Hal ini mengindikasikan bahwa ajaran agama ini telah mewarnai perilaku umat Islam dan menjadikan mereka berhak disebut sebagai orang-orang yang menegakkan perintah Allah di samping mereka selalu konsekuen dalam menjalankan kebenaran. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu Wa qala ta'ala fi ayatin wa qurana ja'alna bainaka wa la yu'minuna bil-akhirati hijaban amma Jama'ah alhamdulillah, malam hari ini kita teruskan kajian kitab Syekh Al-Mubayyad, yaitu Akhir Zaman Dan hari ini, malam ini, kita memasuki halaman 171 Halaman 171 masih melanjutkan subjudul yang ada di halaman 168 yaitu berita tentang masa Khulafaur Rasyidin. Dalil dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yakunu 12 amiran faqala kalimatan lam asma'ha Abi qala min Akan ada 12 amir, 12 penguasa. Kemudian aku tidak mendengar lagi kalimat yang lain. Maka berkatalah ayahku, "Rasulullah SAW tadi bersabda bahwa semua amir penguasa tersebut berasal dari Quraisy." Kemudian dalil berikutnya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, La min Agama Islam ini akan terus berjaya. Hingga lengkaplah dua belas amir, 12 penguasa, atau 12 khalifah. Kemudian aku tidak faham lagi kalimat yang lain, maka aku bertanya kepada ayahku, "Apa yang disabdakan oleh nabi tadi?" Ayahku berkata, "Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi bersabda bahwa semua penguasa amir atau khalifah tersebut berasal dari Quraisy." Kemudian dalil berikutnya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul, La yazalu azizan ila khalifah qala nasu wadadju, thumma qala kalimatan khafifatan li abi ya abati qal, qala kulluhum min Quraish falamma ila manzilih, Faqalu, qala, al -harju. aku mendengar Rasulullah SAW bersabda agama ini akan terus berjaya selama di bawah naungan 12 Khalifah mendengar sabda ini semua orang bergemuruh bertakbir kemudian Rasulullah SAW bersabda dengan suara lirih hingga aku bertanya kepada ayahku karena aku tidak mendengar Wahai ayah, apakah yang disabdakan beliau tadi? Ayahku menjawab, "Para khalifah itu semuanya berasal dari Quraisy." Ketika ayahku sampai di rumahnya, datanglah orang-orang Quraisy kepadanya. Kemudian, apalagi yang terjadi? Ayahku menjawab, "Setelah itu akan terjadi al harju pertumpahan darah." Dalam riwayat lain disebutkan sebagai berikut kulluhum al ummah. Semua khalifah tersebut didukung oleh umat. Bahkan dalam satu riwayat juga disebutkan la tadurruhum adawah man adahum. Permusuhan orang-orang yang melawan mereka tidak menggoyahkan mereka. Nah, sekarang kita masuk penjelasan Syekh Mubayyad. Hadis ini memang rancu. Bahkan para ulama pun kebingungan dalam memahaminya. Sebelum menjelaskan berbagai pendapat para ulama, menurut hemat kami akan lebih baik jika kita terlebih dahulu menjelaskan beberapa indikasi yang terdapat dalam beberapa hadis tersebut yang menjadi poin-poin penting untuk menangkap apa yang menjadi maksudnya. Ya, jadi sebelum lebih jauh kita mendalami, perlu disadari kalau kita nanti mendapati Semacam kebingungan, ya sebenarnya wajar. Karena jangankan kita, sedangkan di kalangan para ulama sendiri terdapat perbedaan atau berbagai pendapat. Yang pertama, kandungan hadis dan beberapa indikasi penting. Satu, jumlah khalifah yang disebutkan dalam hadis tersebut sebanyak 12 orang. Dalam riwayat lain disebutkan umarok, yang artinya kurang lebih sama, yaitu para pemimpin yang berkuasa. Ini mengindikasikan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan, memerintah umat Islam. Kemudian, yang kedua, mereka semua berasal dari Quraisy. Secara tidak langsung, penjelasan ini menunjuk kepada para nenek moyang Quraisy yang terdiri dari beberapa klan atau marga. Andai kata yang dimaksudkan Nabi SAW adalah satu keturunan. Ya, dalam bahasa Arab menggunakan istilah bani tentunya nabi meredaksikan dengan satu marga saja bukan memakai redaksi qabilah atau suku jadi kalau disebut Quraisy itu bisa banyak bani itu ya bisa bani huzaah bisa bani Hashim, ya bisa macam-macam bani tapi di sini yang disebut nama qabil nama nama apa namanya sukunya qabilahnya qabilah quraish yang berarti bisa banyak marga sebagai contoh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 redaksi la yazalu mengindikasikan adanya perubahan yang terjadi sepeninggal 12 khalifah. Jadi selagi masih 12 khalifah itu tidak terjadi perubahan, tetapi sesudahnya terjadi perubahan. Maksudnya kondisi stabil yang ada pada masa pemerintahan 12 khalifah ini akan berangsur-angsur mengalami kemunduran pada masa sepeninggal mereka. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perpecahan politik dan pergeseran nilai di kalangan umat. Besar kemungkinan bahwa maksud al-harju, kegoncangan, adalah situasi keos yang terjadi di tubuh umat Islam. Di samping muncul juga perbedaan atau pergeseran opini publik atas berbagai dampak yang ditimbulkannya. Indikasi keenam, pemakaian redaksi Layazalu memberikan makna kejadian yang beruntun Antara satu kondisi dengan kondisi sesudahnya Atau antara satu khalifah dengan khalifah yang lainnya Ini mengindikasikan bahwa yang diisyaratkan oleh Nabi SAW Sebenarnya hanya bertujuan untuk memperingatkan umat Islam Bahwa mereka telah menyeleweng dari jalan para penduhlu, pendahulu mereka Apakah hal itu terkait dengan hal-hal yang berbau politik Atau hal-hal lain yang juga ikut terpengaruh oleh perubahan tersebut Kemudian indikasi terakhir Secara tersirat, hadis tersebut memberi kesan bahwa dua belas khalifah tersebut adalah para pemimpin yang adil. Meskipun dalam sisi-sisi tertentu mereka tidak sederajat satu sama lain, jelasnya hal ini memang tidak secara terang-terangan disebut dalam hadis-hadis tersebut. Namun, yang perlu diperhatikan, kesan yang ditangkap menyiratkan bahwa mereka adalah orang-orang yang adil, setidaknya dalam batasan yang paling minimal. Sebagai seorang khalifah. ya. Jadi ini belum masuk kepada penjelasan atau penafsiran para ulama terhadap hadis-hadis tersebut. Nah, Bagian berikutnya kita masuk kepada interpretasi para ulama. Satu, para ulama ada yang menginterpretasikan bahwa 12 khalifah yang dimaksud adalah para khulafah rashidin dan beberapa khalifah dari Bani Umayyah yang memerintah setelah mereka secara kronologi. Jika ini yang mereka katakan, hal ini dapat dibenarkan juga dengan sebuah indikasi bahwa secara umum kaum muslimin bersatu mendukung mereka. Peristiwa yang terjadi pada kasus Zubair dan al Hasan tidaklah membuat cacat periode ini. Kasus keduanya itu hanyalah pengecualian, sedangkan yang dimaksudkan di sini adalah kondisi secara umum pada periode tersebut ya ini interpretasi pertama jadi dengan kata lain interpretasi pertama mencakup sudah barang tentu lima orang khulafah Rashidin Abu Bakar Umar Utsman, Ali dan Hasan plus Khalifah-khalifah yang muncul di masa Bani Umayyah ya Bani Umayyah ya. kecuali ada kasus-kasus yang spesial yaitu di tengah-tengah kepemimpinan Bani Umayyah itu ketika kosong dari apa namanya posisi hadirnya khalifah karena waktu itu ada seorang khalifah di Bani Umayyah itu yang begitu dia wafat anaknya yang diserahkan menjadi khalifah hanya dalam sehari langsung menyatakan mengundurkan diri dan sempat kosong itu apa namanya posisi kekhalifahan dan begitu dia kosong, Zubair ibn al-Awwam di kota Mekkah ya Mekah ya. Jadi sempat ada pengecualian. Ya. Begitu juga dengan periode Al-Hasan yang menjadi catatan karena Al-Hasan ini dalam rangka ingin menyatukan umat Islam yang sedang terpecah antara kepemimpinan Ali, kemudian Al-Hasan dengan kepemimpinan Mu'awiyah, Al-Hasan menyerahkan Kekhalifahan kepada Mu'awiyah ya. Ini interpretasi pertama Jadi para khalifah-khalifah Bani Umayyah Menurut interpretasi pertama masuk ke dalam 12 umaro atau 12 khalifah yang disebutkan dalam hadis tadi Interpretasi kedua Para ulama ada juga yang menyatakan Bahwa 12 khalifah itu Tampil memerintah secara kronologi Secara garis besar, interpretasi seperti ini sama dengan interpretasi yang pertama. Hal ini disimpulkan setelah memperhatikan beberapa indikasi yang menitikberatkan pada persatuan umat Islam yang mendukung mereka. Ini dapat dibuktikan bahwa Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali mendapat dukungan dari semua unsur umat Islam hingga berakhir pada peristiwa tahkim yang terjadi pada tragedi Siffin. Selanjutnya tampuk kekhalifahan dipegang oleh Muawiyah setelah Hasan bin Ali mengundurkan diri demi mempersatukan umat Islam. Sepeninggal Muawiyah Yazid bin Muawiyah meneruskan kekuasaan ayahnya tanpa memberikan kesempatan kepada Hussein bin Ali untuk mewarisi kekuasaan kakaknya, ya, yaitu Hasan. Ya. Bahkan di zaman Yazid itu terbunuhlah Hussein dalam tragedi Karbela. Ya. Setelah masa Yazid berakhir, kaum muslimin terpecah belah hingga kemudian dapat dipersatukan kembali Dengan dibayatnya sosok Abdul Malik bin Marwan Yang sekaligus secara kronologi mewariskan kekuasaannya kepada empat orang pengganti Yang berasal dari garis keturunannya yaitu Walid Sulaiman, Yazid bin Sulaiman, dan Hisham Masa peralihan antara Sulaiman dan Yazid bin Marwan diselingi oleh tampilnya Umar bin Abdul Aziz. Dan terakhir Walid bin Yazid sempat juga memerintah selama 4 tahun dengan mendapat dukungan dari seluruh umat Islam. Setelah itu secara beruntun terjadilah berbagai fitnah. Namun ada yang perlu diperhatikan di sini, semenjak Yazid bin Abdul Malik mangkat, wafat, umat Islam sudah tidak dapat dipersatukan lagi di bawah naungan seorang khalifah. Hal ini ditandai setelah Yazid wafat, Ibrahim saudaranya datang kemudian tampil menggantikannya. Namun Marwan bin Muhammad bin Marwan menggulingkan kekuasaan Ibrahim. Di bawah kekuasaan Marwan bin Muhammad bin Marwan, kondisi stabil kekuasaan Bani Umayyah tidak bisa dipertahankan lagi. Setelah itu secara beruntun berbagai kudeta dan pemberontakan silih berganti hingga akhirnya Bani Abbas mengakhiri riwayat Bani Umayyah. Jadi dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah, ya. sejak saat itu Bani Abbasiyah mulai menancapkan kekuasaannya di kekhalifahan umat Islam tanpa adanya kesatuan seluruh umat Islam untuk mendukung mereka. Hal ini tampak jelas di Maghrib, Maroko, dan di Andalus di Spanyol bercokol kekhalifahan tandingan dari Bani Marwan. Jadi, pada masa Bani Abbasiyah itu, kekhalifahan bahkan ada dua pusat kepemimpinan. Bani Abbasiyah di Khurasun atau di Irak ya kemudian Bani Marwan atau Bani Umayyah lanjutan Bani Umayyah di Andalus setelah itu kekhalifahan Abbasiyah banyak diwarnai dengan berbagai krisis dan konflik hingga pada akhirnya sistem kekhalifahan tinggal nama belaka tiga ini interpretasi ketiga di antara para ulama ada juga yang menginterpretasikan bahwa maksud dua belas khalifah itu adalah para khalifah yang mendapat petunjuk hingga akhir zaman tiba. Interpretasi ini disandarkan pada sebuah pengertian bahwa jenjang masa yang disebutkan dalam hadis tersebut bukan lemakna leksikalnya dan bukan pula terjadi secara beruntun. Sebaliknya kondisi pergantian imam hingga sampai imam ke-12 yang akan mewarnai perjalanan umat Islam hingga hari kiamat tiba. Dengan demikian, maksud khalifah yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah para khalifah yang rusyid, cakap, dan huda mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW atau yang lebih dikenal dengan khulafa An-Nubu'ah, para pengganti kepemimpinan politik Nabi Muhammad SAW. Jika ditilik masa Khilafah An-Nubu'ah ini terjadi pada masa empat khalifah, Umar bin Abdul Aziz, beberapa khalifah Abbasiyah, dan termasuk juga diantaranya khalifah Al-Mahdi, yang menjadi tanda datangnya akhirus zaman. Dengan demikian, maksud hadis di atas mengindikasikan bahwa umat Islam akan selalu berjaya, hingga lengkaplah 12 khalifah tersebut memerintah. Setelah itu umat Islam tidak lagi berkesempatan mengenyam kejayaannya hingga hari kiamat tiba. Itu interpretasi ketiga. Interpretasi keempat, sebagian ulama ada yang menginterpretasikan bahwa 12 khalifah itu muncul dalam satu waktu. Hal ini didasarkan pada riwayat Al-Bukhari yang memang mengindikasikan seperti itu. Maksud dari hadis di atas adalah umat Islam berjaya dan berdaulat penuh, kemudian mereka terpecah belah hingga muncul dalam satu waktu 12 khalifah secara bersamaan yang masing-masing mengaku sebagai khalifah. Pada saat itulah kejayaan umat Islam mulai tenggelam. Interpretasi ini meskipun tertera dalam riwayat Al-Bukhari bertentangan dengan riwayat-riwayat lain sebab dalam banyak riwayat disebutkan bahwa saat itu umat Islam bersatu padu dalam satu kekhalifahan sementara adanya 12 imam yang masing-masing mengaku sebagai khalifah dalam satu waktu tentu, dalam satu waktu tertentu tentunya menafikan adanya persatuan umat Islam tampaknya interpretasi ini masih jauh dari maksud yang diharapkan jadi kalau Syekh Mubayyad sudah jelas-jelas menolak interpretasi keempat interpretasi kelima Sementara itu para ulama ada juga yang menginterpretasikan bahwa 12 imam itu adalah para khalifah imam yang datang setelah Imam Mahdi. Interpretasi ini didasarkan kepada beberapa riwayat doif atau lemah yang menyatakan bahwa setelah kekhalifahan Al-Mahdi akan dilanjutkan oleh enam orang dari keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib dan lima orang dari keturunan Al-Hussein bin Ali bin Abi Talib. Dengan demikian, hadis tersebut mengisyaratkan akan adanya hegemoni Islam, jilid kedua yang diawali dengan kemunculan Al-Mahdi dan dilanjutkan oleh penerus dari keturunan Al-Hasan dan al Husain. Tampaknya riwayat yang do'if ini digunakan untuk membuka tabir yang menyelimuti kandungan hadis di atas. Artinya dengan petunjuk hadis-hadis do'if itu maksud dari hadis tersebut dapat ditangkap. Dalam pandangan kami, Syekh Mubayyad, Tampaknya interpretasi seperti ini terlalu jauh dari maksud yang dikandung. Bahkan dapat menafikan sabda Nabi dari sisi maksud dan kandungannya. Sebab redaksi hadis Nabi mengindikasikan kejayaan umat Islam yang kembali setelah sebelumnya umat Islam juga sempat mengenyam kejayaan yang sama. Interpretasi kelima ditolak sama Syekh Mubayyad. Interpretasi keenam 12 Imam Syiah Interpretasi inilah yang menjadi statement syiah imamiyah. Bahkan secara dogmatik, hadis inilah yang menjadi dasar keyakinan mereka. Syiah imamiyah yakin bahwa urusan khilafah ini berada di tangan ahlul Bait semata yang berawal dari Imam Ali radhiyallahu an, dan berakhir sebagaimana yang diyakini mereka di tangan Imam Muhammad al-Askari yang sampai sekarang masih sembunyi di sebuah gua di daerah Sardab, Samara diyakini dia akan muncul kembali di akhir zaman ya. jadi memang kita tahu bahwa Syiah Torofidah memandang bahwa al-mahdi itu pasti di apa namanya direpresentasikan oleh imam ke-12 yaitu Muhammad al-askari yang mana Muhammad al-askari ini pada usia lima tahun menghilang dan sejak saat itu Kaum Syiah Rafidah, ya Menanti-nanti untuk munculnya kembali Al-Askari Sambil meyakini Kalau nanti Al-Askari muncul Dia menjadi Al-Mahdi Dari mencermati berbagai indikasi Yang terkandung dalam hadis-hadis di atas Keyakinan Syiah Imamiah ini Seluruhnya bertentangan Dengan kandungan hadis-hadis itu Sebagian riwayat ada yang meredaksikan Khulafa Ada juga yang meredaksikan Umaroh Sementara dari kalangan Ahlul Bait yang pernah menjadi khalifah hanyalah Ali bin Abi Thalib dan putranya Al Hasan radhiyallahu anhuma. Dalam hadis itu juga disebutkan bahwa agama Islam pada saat mereka berkuasa mencapai kejayaannya dan negara berdaulat penuh. Di samping itu mereka mendapat dukungan sepenuhnya dari semua unsur umat Islam. Hanya saja khusus untuk Imam Ali hanya mengenyam beberapa tahun sebelum pecahnya tragedi Siffin. Dalam riwayatlah hadis di atas, juga disebutkan bahwa nasab para khalifah ini berasal dari Quraisy Artinya, suku atau kaum yang dimaksud itulah yang akan memangku jabatan khalifah ini, yang secara tidak langsung mengindikasikan bahwa mereka tidak hanya berasal dari Bani Hashim. Ya. Jadi kalau disebut Quraisy itu tidak identik dengan Bani Hashim saja. Ya, ada banyak Bani, ya termasuk Bani Umayyah ya, dan lain-lainnya. Baik, kita lanjutkan. Biasanya dalam sebuah komunitas masyarakat yang sama-sama melakukan sebuah aksi, dan aksi tersebut terus berlangsung di kalangan mereka, di samping yang melakukan aksi itu berasal dari satu keturunan yang masih dalam lingkup komunitas itu, sedangkan yang melakukannya hanyalah orang-orang yang berasal dari sebuah klan, sebuah marga, adalah hal yang wajar jika aksi tersebut menjadi ciri khas klan marga tersebut. Bahkan mereka lebih dikenal atau dinamai dengan aksi tersebut. Tetapi apabila aksi yang sama dilakukan orang-orang yang berasal dari klan, marga yang masih dalam komunitas mereka, maka, maka aksi tersebut disematkan kepada komunitas yang lebih besar, yang dalam hal ini adalah Quraisy. Maka dari itu dalam teks hadis disebutkan Quraisy bukannya Bani Hashim. Hadis di atas juga bertentangan dengan dogma syiah imamiyah. Dalam hadis tersebut bahwa Islam akan mencapai kejayaannya ketika mereka berkuasa. Sementara dogma syiah imamiyah justru menyatakan agama Islam tenggelam setelah Rasulullah SAW wafat. Selain itu semua imam yang berkuasa dari kalangan syiah membolehkan tindakan taqiyah. Taqiyah itu ya, menutupi identitas yang sebenarnya dari diri seseorang. Jadi misalnya dia sesungguhnya Rafidah. Tapi dia tetap mengaku Sunni. Ini taqiyah. Hal inilah yang justru memperkuat kesan bahwa para khalifah dari kalangan mereka tersebut tidak mau memproklamirkan diri. Baik itu keseluruhan jenis-jenis interpretasi dari kalangan para ulama terhadap hadis-hadis tentang kepemimpinan di awal tadi. Sekarang kita masuk kepada telaah interpretasi. Jadi bagaimana Sheikh Mubayat mengambil pendapat yang menurut beliau rajih ya yang paling tepat dari perbedaan-perbedaan interpretasi yang ada dari keenam interpretasi yang disampaikan oleh para ulama tiga diantaranya jelas-jelas bertentangan dengan indikasi yang diberikan oleh hadis-hadis tersebut yaitu interpretasi nomor 4 nomor 5 dan nomor 6 sekarang tinggal tiga interpretasi lagi yang dua diantaranya memiliki substansi yang sama tetapi berbeda dalam proyeksinya, yaitu interpretasi poin satu dan poin dua. Perbedaan proyeksi ini hanya berkisar pada dua imam yang muncul secara berurutan dan terdiri dari dua generasi, yaitu generasi Khulafat Rashidin dan beberapa khalifah dari Bani Umayyah. Hanya saja yang membedakan antara interpretasi pertama dan kedua Terletak pada siapakah yang dimaksud dengan Bani Umayyah Sehingga diantara mereka ada para khalifah yang masuk dalam 12 imam Seperti yang dimaksudkan dalam hadis Nabi Dari penyaringan seperti ini Dapat kita ketahui ada dua pendapat yang mungkin dapat kita ambil Untuk ditelaah lebih mendalam lagi Pendapat pertama 12 imam ini terdiri dari 4 Khalifah Rashidin Dan beberapa khalifah Bani Umayyah Kemudian yang kedua, 12 imam itu adalah para khalifah yang mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu dan yang muncul di sepanjang perjalanan zaman termasuk diantaranya adalah Imam Mahdi tanpa harus muncul secara berurutan, ya. Jadi apa namanya? Ada dua pilihan kemungkinan makna dari interpretasi yang nomor 1 dan 2 ini. Yang pertama 12 imam itu berurutan, langsung berurutan, ya, yaitu terdiri dari khulafah Rashidin plus khalifah-khalifah Bani Umayyah. Tapi kalau yang kedua mengatakan 12 imam itu adalah para khalifah yang mengikuti petunjuk Nabi, artinya alamin hajin nubuah, dan yang muncul di sepanjang perjalanan zaman, bahkan termasuk Imam Mahdi di ujung nanti masuk dalam salah satu dari 12 khalifah yang dimaksud. Menurut kami, Syekh Mubayyad, Interpretasi yang pertama itulah yang rajih. ya. Jadi Sheikh Mubayat akhirnya condong kepada pendapat yang pertama, <tuh> yakni kedua kedua belas khalifah Quraisy itu adalah para khalifah Rashidin plus sebahagian khalifah-khalifah Bani Umayyah. Maksud hadis-hadis tersebut mengisyaratkan tentang kondisi umat Islam secara umum. Umat ini pada awal kemunculannya adalah umat yang lemah. Kemudian mereka membenahi diri sampai muncul dalam pentas dunia sebagai umat yang kuat dan berdaulat. Lebih khusus di masa terakhir menjelang wafatnya Rasulullah Alaihi Wasallam. Tampaknya para sahabat mulai risau akan kemunduran umat Islam. Untuk mengobati kerisauan ini, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Islam tidak akan mundur melainkan setelah 12 khalifah, 12 imam, 12 umarok, memerintah yang semuanya dari kalangan Quraisy. Bisa jadi pertanyaan yang diajukan para sahabat kepada Rasul, motifnya sama seperti pertanyaan Hudaifah, yang menanyakan tentang berbagai syar, keburukan yang akan menimpa umat Islam. Kemungkinan lain, para sahabat telah memprediksikan dari beberapa hadis Rasul, bahwa masa khulafah tiga 30 tahun setelah sebelumnya mereka membangun Islam selama 35 tahun. Selanjutnya para sahabat sangat mengkhawatirkan kalau-kalau Islam akan tenggelam dan kehilangan pengaruhnya di tengah-tengah pentas dunia. Maka darinya Rasul mengabarkan kepada mereka bahwa Islam akan tetap berjaya sampai lengkaplah 12 imam memerintah. Setelah itu barulah mereka menjadi lemah dan terhina. Tentu saja pendapat seperti ini sama sekali tidak bertentangan dengan hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa khilafah dengan manhaj nubuah berlangsung selama 30 tahun. Inilah yang juga diakui oleh Ibnu Kasir. Rasul mengisyaratkan bahwa pada masa khilafah nubuah kesempurnaan dan kedaulatan Islam tegak Hal ini bukan berarti bahwa setelah masa khilafah nubuah berakhir, umat Islam akan menjadi lemah. Sebaliknya, isyarat itu menunjukkan bahwa setelah khilafah nubuah berakhir, umat Islam tetap jaya dan berdaulat, tetapi ada sedikit perubahan pada sistem politik yang dianut para penguasa yang memerintah. Inilah yang terjadi pada abad pertama hijriah, abad terbaik dalam sejarah umat Islam. Nah itu pandangannya Syekh Mubayyad. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa maksud hadis ini adalah umat Islam akan melalui dua tahapan dalam perjalanan sejarahnya. Pertama, masa yang paling ideal, yaitu masa yang direpresentasikan oleh para khulafah rasyidin dan berlangsung selama 30 tahun saja. Ya. Makanya ada hadis Nabi berbunyi, alaikum bisun, alaikum uh, alaikum bisun nati, Was sunnatil khulafah rasyidin al min ba'di bin nawajid ya artinya hendaknya kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah para khalifah-khalifah yang terbimbing yang mendapat petunjuk yaitu khulafah rasyidin 30 tahun ini jelas-jelas hadis yang mengindikasikan kalau bicara keteladanan sejarah islam itu hanya terjadi pada dua periode saja, periode kenabian dan periode khilafah alamin Haji nubuwah. Kedua, masa kejayaan berdaulat dan kesatuan umat Islam di samping agama Islam terus diamalkan secara istiqomah dan menetapi jalan yang benar. Masa ini berakhir bersamaan menjelang runtuhnya dinasti Umayyah. Sementara interpretasi kedua dan ketiga hanya terfokus pada khalifah yang mengikuti petunjuk Nabi SAW dan yang muncul dalam perjalanan zaman. Mereka ini adalah empat khulafah rashidin Umar bin Abdul Aziz, dan beberapa khalifah dinasti Abbasiyah hingga yang terakhir Al-Mahdi. Meskipun interpretasi mereka didukung oleh beberapa asar, namun kami kira hal itu bukanlah yang dimaksud oleh hadis Nabi di atas karena beberapa alasan. Satu. Jelas-jelas Nabi mengungkapkan bahwa kejayaan umat Islam akan terus berlangsung sepanjang masa 12 imam memerintah. Dua, pemakaian kata Ila yang berarti sampai dalam pengertiannya menunjukkan makna akan adanya batas. Ini mengindikasikan bahwa para khalifah tersebut datang secara berurutan. Tiga, bahkan realita yang terjadi justru memperkuat dugaan di mana sekarang ini kejayaan telah tiada demikian juga dengan persatuan umat Islam telah sirna ya itu yang sering saya istilahkan we are a leaderless ummah hari ini ya kita ini umat yang tidak punya pemimpin hari ini ya karena tanpa pemimpin ya sulit untuk bisa tegak ya wah datul ummah persatuan umat Islam sedangkan apabila kita menginterpretasikan seperti interpretasi yang pertama fenomena yang digambarkan Nabi itu akan terlihat pada masa khalifah roshidin hingga menjelang keruntuhan dinasti Umawiyah. Di sisi lain, para ulama ada juga yang mempermasalahkan interpretasi kami ini dengan mengatakan bahwa masa kejayaan yang serupa juga pernah terjadi di masa dinasti Abbasiyah. Di sini kami jawab, memang benar kejayaan serupa juga pernah terjadi di masa dinasti Abbasiyah, namun bersamaan dengan itu pula beberapa indikasi yang disebutkan oleh Rasul mulai menunjukkan kebenarannya. Hal ini dapat diketahui setelah mencermati pergolakan politik dan fitnah yang terjadi di masa permulaan tampilnya dinasti Abbasiyah. Jadi perlu diketahui awal mula berakhirnya dinasti Umayyah dan mulai muncul dinasti Abbasiyah. Itu dinasti Abbasiyah itu banyak sekali melakukan move-move ya dan penyebaran opini yang apa namanya sebenarnya memanipulasi dalil ya. Contohnya masalah Ashabul Roya ya pasukan panji hitam. ya Itu pasukan Abbasiyah itu menyengaja mengibarkan bendera berwarna hitam. begitu. Di sisi lain, perpecahan umat Islam dengan adanya dua kekhalifahan antara timur yang diwakili dinas dinasti Abbasiyah dan barat yang diwakili oleh dinasti Umayyah terjadi pada masa permulaan berdirinya dinasti Abbasiyah. Bahkan fenomena kemunduran ini terus berlanjut Hingga pada puncaknya, ketika para khalifah itulah yang menyokong perbuatan bid'ah. Apa itu bid'ahnya? Kasus inkuisisi Qur'an terjadi pada masa tersebut. Ya, jadi artinya eh, kisah tentang ditekan di intimidasinya Imam Ahmad bin Hambal untuk mengeluarkan fatwa Al-Qur'an dalam makhluk itu terjadi di permulaan Bani Abbasiyah. Ya. Ditambah lagi dengan sikap para elit politik yang mulai menampakkan gaya hidup berfoya-foya di tengah-tengah umat Islam sendiri. Hingga pada titik yang paling nadir, khilafah tinggal sebuah nama. Bahkan Imam Ahmad menjadi orang asing justru di negara yang menyatakan dirinya sebagai negara Islam. Bukti lain yang turut memperkuat interpretasi semacam ini, pada masa dinasti Abbasiyah mulailah timbul berbagai kegoncangan yang tampak jelas di sana-sini bahkan gangguan dari kelompok kebatinan seperti Karomitoh dan dinasti Fatimiyah semakin menguatkan dan mewarnai berbagai wilayah Islam fenomena ini sama sekali tidak mengesankan bahwa agama Islam mencapai kejayaannya selesai bahasan kita tentang apa namanya khalifah or ya. jadi eh, secara garis besar memang hadis ini cukup menimbulkan interpretasi-interpretasi jangankan di kalangan masyarakat awam di kalangan para ulama saja ada enam interpretasi Ya, tapi sekali lagi kesimpulannya lebih kepada bahwa ini berurutan sejak khulafah Rashidin yang 30 tahun plus para khalifah-khalifah Bani Umayyah ya, yang keseluruhannya memenuhi masa satu abad pertama kalender hijriyah ya. saya kira ini uh, cukup sampai di sini kita membaca kitab Syekh Mubayyad sisanya dipersilahkan kalau ada yang mau bertanya komen wasallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala Masih. bismillahirrahmanirrahim banya saya Pak Isan, apa yang menyebabkan perpecahan itu kenapa ada perpecahan ada kirafa dan Bani umayah kenapa ketika terjadi perpecahan tersebut jadi disebutkan ada penyimpangan ini jadi, kita bisa mendapat, menempatkan posisi kita gitu, yang sekarang, ya. bahwa Bani Muaya, misalnya, itu ada salahnya di sini-sini, gitu. sehingga tidak kita ulangi, tapi malah sebenarnya ditutupi. Nah, seperti itu, Pak. Maaf. Sekian, Pak. Iya, pada prinsipnya perpecahan itu senantiasa terjadi ketika ayat. 103 surat Ali Imran itu diabaikan kan bunyi ayatnya sangat clear sangat jelas ta'simu bihablillahi jami'an wala tafarraku dan berpeganglah berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah jami'an jami'an itu punya dua makna jami'an dalam arti Umat Islamnya berjamaah rame-rame berpegang teguh kepada tali agama Allah, dan jami'an juga berarti berpegang teguhlah kepada tali agama Allah. Seluruhnya, seluruh tali agama Allah, jangan pilih-pilih tali ini, diambil tali yang anu, tidak diambil gitu. Nah, jadi kalau itu dipenuhi, sebenarnya secara otomatis, Wala jangan kalian bercerai-berai. Ya. Artinya, bercerai-berai akan bisa dihindari. Cuma problemanya memang dalam perjalanan sejarah ada saja kalangan yang tidak sepenuhnya iqtisham jami'an itu masalahnya. Kita kan sering mendengar kalau ada seruan, himbauan, ayo kita jangan berpecah belah, ayo kita bersatu gitu kan. Jadi himbauan itu seringkali tidak dikaitkan dengan ayat ini. nggak bisa kita ngajak umat ini bersatu tapi tidak ada faktor utama bersatunya faktor utama bersatu berlomba-lomba berpegang teguh pada tali agama Allah dan berpegang teguhnya itu nggak pilih-pilih tapi berpegang teguh pada seluruh tali agama Allah nah masalahnya sekarang apalagi di zaman kita sekarang yang sudah errornya banyak banget begitu kita ini sekarang sudah errornya sudah jauh sekali ya sekarang ini bahkan sebagian umat Islam fine-fine saja dengan hukum yang bukan hukum Allah, bukan hukum Islam, ya kan? Gitu. Ini kan hukum hukum bikinan manusia yang sekarang berlaku. Dan banyak umat Islam hari ini fine-fine saja dengan itu. Padahal mestinya kita merasa resah bahwa kita hidup di bawah naungan sistem yang memberlakukan hukum jahiliyah. Kan hukum bikinan manusia kan pada hakikatnya disebutnya hukum jahiliyah. Karena dalam surat Al-Maidah 50 Allah cuma menawarkan dua pilihan. Apakah hukum jahiliyah yang manusia kehendaki? Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin? Iya kan? Gitu. Nah, hari ini, gak sedikit umat Islam yang kalau ditanya ngomong soal hukum, fine-fine saja dengan hukum bikinan manusia ini. Gitu. Bahkan ketika ada masalah ya mengadu kepada hukum bikinan manusia ini Yang sebenarnya nggak pantas Karena hukum bikinan manusia ya disebut hukum jahiliyah, hukum jahiliyah gitu. Termasuk ideologi-ideologi yang berkembang sekarang kan Banyak sekali ideologi yang berkembang yang umat Islam fine-fine saja dengan ideologi itu Faham-faham itu ya kan? Padahal kan perintahnya Waktasimu bihablillahi jami'an Hendaknya kalian rame-rame berpegang teguh pada tali Allah. Jami'an itu, sekali lagi saya katakan, mengandung dua pengertian: jami'an itu seluruh umat Islam berpegang teguh pada tali Allah, nggak boleh ada sisa gitu. Terus, yang kedua, tali Allah yang di, dipegang itu harus tali Allah yang lengkap seluruhnya, kah? Gitu. Kan aneh kalau di bidang sholat, ibadah, praktis, mahdoh, ngikutin tali Allah tapi untuk ekonomi pakai riba, untuk politik pakai kedaulatan di tangan manusia bukan di tangan Allah. Ya, bagaimana mau bersatu gitu loh. Bersatu itu ada sebabnya. Sebabnya berpegang teguh pada tali Allah without hesitation tanpa keraguan, tanpa bimbang, tanpa setengah-setengah gitu. Jelas ya? Ya. Nah, dan ini bukan baru terjadi sekarang. Sekarang udah puncak errornya sekarang. Kita di bawah kepemimpinan Mulkan Jabriyah, Penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak. Ini sejak dulu. Dan awal mulanya kalau kita telusuri, kan dimulai dengan berpindahnya dari fase khilafah alamin hajin nubuah kepada fase mulkan adon, raja-raja menggigit. Itu kan awal mulanya sangat jelas. Setelah Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahan kepada Mu'awiyah dalam rangka menjaga persatuan umat, Alhamdulillah terjadi persatuan umat. Seluruhnya sepakat oke okay, Muawiyah jadi khalifah untuk seluruh umat Islam. <tuh> Tapi waktu Hasan menyerahkan, sebenarnya Hasan memberikan beberapa catatan syarat-syarat. Syaratnya apa? Satu, kalau Muawiyah nanti apa namanya wafat, ya kan, maka kembali lagi ke khalifah itu kepada Hasan. Tapi Qadarullah, Hasan wafat lebih dahulu daripada Muawiyah. Makanya Hasan sudah ngasih syarat yang kedua. Jika aku wafat sebelum Mu'awiyah wafat, maka nanti pengganti Mu'awiyah harus diserahkan pada umat. Jadi harus ada ahlul hali wal akad. Ada semacam dewan perwakilan umat itu yang dipercaya, yang akan bermusyawarah, bermufakat, dan membaiat siapa orang terbaik yang layak menggantikan Mu'awiyah. Tapi Mu'awiyah tidak memenuhi janji itu. Setelah wafatnya Hasan, Muawiyah malah mengangkat putra mahkota yaitu Yazid. Sebuah tradisi yang nggak pernah ada sebelumnya, nggak pernah ada zaman khalifah Umar Khilafah khalifah al Nubuah, nggak ada ceritanya apa namanya ada putra mahkota, putra mahkota dalam pengertian hubungan darah lagi ayah sama anak gitu kan. Betul Abu Bakar Siddiq sempat kalau kita baca sejarah semacam udah menunjuk calon berikutnya adalah Umar bin Khattab. Tapi kan Umar bin Khattab bukan anaknya Abu Bakar Siddiq. Jadi ibaratnya bukan soal kepentingan di situ, tapi soal Abu Bakar memandang memang Umar itu orang terbaik kalau seandainya Abu Bakar wafat menggantikan dirinya. Sementara Muawiyah menginginkan anak kandungnya menjadi khalifah berikutnya. Ini kan sudah enggak etisum bihallah kan? Enggak berpegang kata pada tali Allah. Jadi kalau mau ditanya apa sih yang menyebabkan perpecahan umat ini? Ya karena adanya mereka-mereka yang tidak secara konsisten. Iqtisom Gitu. Makanya itu kayak sebab-akibat gitu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an walataferrohum. Berpegang teguhlah pada tali agama Allah secara keseluruhannya dan kalian seluruhnya. Dan jangan berpecah belah. Mau nggak berpecah belah? Ya, solusinya adalah berpegang pada tali Allah rame-rame Dan tali Allahnya jangan pilih-pilih Dalam semua bidang Jangan bidang ibadah pakai tali Allah Bidang politik pakai tali tali Barat Tali Yahudi Nasrani Bidang ekonomi pakai tali Yahudi Paham ya? ya Jadi perpecahan selalu muncul Karena sesungguhnya ada sebagian dari umat ini nggak sepenuhnya Mau i'tisom hablillahi jami'an Allah Saya mau bertanya sekali lagi, nah, kalau disimpulkan, kalau dikatakan semua perpecahan, perpecahan itu nggak jelas. Kalau dibilang perpecahan, perpecahan itu karena adanya seperti Muawiyah gitu, ada. Orang-orang yang ingin berbecah belah gitu, jadi ada faktor orang-orang, faktor yang ingin menjadi pemimpin gitu, dia akhirnya menjadi pemimpin, satu, yang kedua adalah kenapa tidak umat Islam menyerang mereka gitu. Kenapa tidak apa? Menyerang, menyerang. Menyerang? Iya. Menyerang Karena mereka tuh merekanya siapa? Muawiyah dan Yazidnya. Kalau Muhammad Yazid di sepakat itu salah, salah dia menjadi pemimpinnya. Kenapa tidak diserangai, Musuhil? Gitu. Jadi begini, kalau kita belajar sejarah, kita baca sejarah, memang ketika Yazid itu dipromosikan, dikampanyekan oleh ayahnya untuk menjadi calon khalifah berikutnya, ada yang menentang cuma umat Islam tuh nggak punya tradisi menentang dalam pengertian memerangi pemimpin tapi mereka menentang dalam bentuk tidak mau tunduk kepada proyek kampanye Yazid sebagai calon khalifah berikutnya Siapa mereka terutama kalangan muda yang ada di kota Madinah itu mereka nggak mau akibatnya apa akibatnya Yazid ketika akhirnya jadi khalifah Ngirim pasukan untuk memerangi Madinah sebuah peristiwa yang sangat memprihatinkan sekali gitu ya jadi boro boro menentang dalam pengertian tadi memerangi yang seperti Antum katakan itu ya. sekedar menentang dalam pengertian nggak mau membaiatnya nggak mau apa istilahnya menyatakan loyalitas kepadanya itu mengakibatkan diserang makanya itu apa ya peristiwa-peristiwa pahit dalam sejarah umat Islam yang kita tidak boleh tutup mata, ada terjadi, begitu. Dan itu nanti akan dibahas pada bahasan berikutnya, yaitu di halaman 183 dengan judul tragedi Harroh. Harroh itu kan salah satu bagian dari kota Madinah, yang diserang sama pasukan yang dikirim oleh Yazid, oleh Khalifah. Dan waktu itu, senior-senior, sahabat senior yang masih hidup itu, sungguh tidak bisa percaya akan terjadi hal itu. Karena apa? Ini kota Madinah. Madinah ini kotanya Nabi Muhammad S.A.W. Ada, ada masjid Nabawi, ada kuburan Nabi Muhammad S.A.W. Ada kuburan sahabat-sahabat mulia Abu Bakar Umar. ya kan. Dan masih banyak sahabat senior yang memang usianya sudah lanjut. Tapi sahabat hidup di situ. Jadi makanya itu jadi catatan kelam dalam sejarah umat Islam tragedi Harrah. Apalagi Yazid kasih amanah lagi sama Panglima Perangnya. Kalau kalian berhasil menaklukkan Madinah, maka kalian, kamu dan pasukanmu boleh berbuat apapun selama tiga hari. Bayangkan kayak ngadepin musuh, gitu kayak ngadepin orang kafir. berarti ya, gitu. memang pahit. Memang begitulah adanya, dan memang begitulah kadangkala -kadang kalau kekuasaan itu digenggam bukan dengan iman, ya. Itu malah kalau memang orang itu benar-benar beriman, nggak mau menggenggam kekuasaan karena tahu betapa beratnya amanah kekuasaan itu, kepemimpinan itu. Makanya kalau kita pelajari semua khalifah-khalifah Rashidah itu, ya Abu Bakar, Umar, Utsman Ali, Hasan enggak ada satupun yang berambisi jadi pemimpin sebenarnya. Tapi mereka didorong oleh para sahabat-sahabat senior untuk mau tidak mau menerima tampuk kepemimpinan. Sementara tradisi di era Mulkan Adon, raja-raja menggigit, sudah berubah. Sudah berpikir bagaimana mempertahankan kekuasaan. Gitu, agar turun-temurun, ya, keluarganya lah, obilahnya lah yang menguasai kekuasaan itu. Kan beda banget begitu, jelas ya Allah. Alhamdulillah, cukup baik. Alhamdulillah, untuk malam hari ini kita sudah menyelesaikan kaji kita. Mudah-mudahan apa yang kita baca kita bahas malam hari ini memberi manfaat dunia akhirat untuk kita bersama untuk itu mari kita tutup dengan doa yang disunahkan nabi kita doa kifaratul majlis subhanakallahumma wabiyahimdika ashadu allah ilah ila wa atubu rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hmm.